Hari ini kita pertemuan dua tentang global infrastructure sama structure of the cloud. Materinya sudah saya set di sini. Nah, apa yang akan kita kerjakan hari ini, sambil saya nunggu teman-teman kita join ya. Yang akan dikerjakan hari ini adalah memahami tentang AWS Academy. Si AWS Academy ini adalah materi untuk eksplorasi tentang cloud computing. Jadi hal-hal yang akan dieksplor itu tiga. Tentang cloud computing service application sama use case. Use case itu kasus-kasus penggunaannya. Nah, jadi cloud computing ini akan membantu user untuk mendevelop infrastructure global untuk use case dalam skala besar dan menemukan inovatif teknologi. Kemudian, kalau teman-teman udah berhasil masuk ke AWS, boleh lewat yang tadi ya, meliana.it.manta.edu. Teman-teman yang pertama bisa mengerjakan surveinya dulu. Apakah sudah mengerjakan semua? Kalau yang belum boleh jawab juga. Memang itu nggak ada jawaban betul salah. Jadi survei aja. Ada tujuh pertanyaan, teman-teman boleh jawab. Surveinya seperti ini, teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah jawab tujuh pertanyaan, Silahkan jawab aja. Jawabannya nggak ada benar salah. Kemudian teman-teman diperkenalkan cara untuk pakai lab exercise-nya tapi kita baru pakai lab itu nanti pas modul 4. Ya. Gimana cara pakainya? Kalau teman-teman dari uh, modulnya ada yang how to complete lab exercise, boleh dibaca. Kalau mau penjelasan saya, saya juga sudah ada penjelasan di sini. Materi modul 1, kalau yang mau saya yang cerita, gitu ya, sudah ada juga uh, modulnya, bahasannya. Kemudian modul 2 juga sudah ada. Terus, aktivitas kita hari ini adalah membuat intisari tentang dasar cloud computing. ya. Jadi, ada tiga bahasan. Kalau yang sudah ngerjain quiz, pasti udah tahu sih, "cloud service" apa aja ya? Seperti itu, ada tiga. Terus, temukan sumber-sumbernya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah selesaikan semuanya, ini akan jadi jawaban untuk di assignment teman-teman. Ya, jawaban untuk di assignment seperti itu terakhir saya akan input nilai untuk knowledge check modul 1 halaman 2. Kalau ada yang udah ngerjain tinggal nanti ngelaporin aja nilainya berapa. Tapi kalau ada yang belum ngerjain berarti harus dikerjain ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman?